Siapa tuh? Siapa tuh? niko kode ya, Cho. Nanti lu ngambil Kau ya. Kenapa Cel? Najel nangis kan babur Najel. Najel nangis guys kalian serang. Aku tuh aku Halo. tuh kalau ya, ya, ya udah ya udah, Najel jokin aku kenapa aja kan gimana? Hola ada Varietti lu kintil kenapa lu enggak mau main support eh hey, support. Apa hyper Eh, gua sih guys Bae siapa tuh Tadi Bae ya Mana nih? Ngorok Iko, Mana ada? Tidur ya? Tadi ngigo dia, guys Itu kan ngigo lagi kan ngigo lagi kan? Mas, tadi kan? Bukan, dikit. <laughs> dikit ketiduran kan? dikit dikit. Dikit ketidurannya guys. Ngigonya yang enggak tahu guys gue, jangan kasih tahu ngigonya apa Mas, tadi anjir. ya. Gua yang enggak tahu ya. Apa yang ngorok ya? Gua yang enggak tahu guys, biarin aja. Tidak gimana Shhh. nih tuh? Saya Najel tadi dia ngigo kan Najel Mana sih Najel Tanya Kak Kios Sisi. kalau nggak percaya Ada yang ngorok kan tadi Udah ngorok ngigo <tuh, tuh, tuh>, Iya bohong Aku <tuh>, ngorok kan kita, ya. kita kita yang tahu ya guys ya kan baru uh, Iya Nah ya Sisi Nagel ya nangis, najel Kenapa nangis? aku main deh. Kenapa harus ada ya gitu ya di depan Ada yang mau request gak? Aku mau request. Aku main support aja. Ya? Nah, nih, eh, tidurannya tadi kok bisa ngorok ya? Nada anjir, ngorok, ngorok, ngorok, loe guys yang kita cik. hanya bisa tertawa aja guys merem doang ya ini kok tawa aja kita mau ketawa aja karir like tiara make love uh, again idm ya si si si weka weka, weka. gimana ya, coba ya. bilang ya iya merem doang nggak ngomong apa apa iya emang Bye, bener -bener ya. you. enggak aku lagi ngobrol sama viewer nih bacain chat najel hilang najel follow, mau lihat lah ya, sadar, oh. dulu gus yang yeah, yeah. meta gue dulu udah sekarang dah Dulu, dulu dah diperta, Anjir, aku ya, jangan bikin-bikin lah. Udah pancing ngigo. Jadi kita semua saksinya ya guys ya. Guys, semua oh, saksinya ya guys ya. Guys, kirim -kir ya? gedean dong. Anjir, kok. Emang aku manggil baik gitu. Gos beli ngigo, gos kau semringiku guys deh <laughs> anjir, de <laughs> anjir. ya tuh acir jadi megal jadi bencil terus dia terus terus terus terus terus terus malu coy thank you aneh sayang kamu lo malu ricky apa lumayan ya. satu konten konten baju tadi <tuk> <tuk> jadi MVP kan. Em ya. sih. dah. lagi sih? Kan? Bebas ayo. Siapa? tadi bikin Bro. Kok tadi pergi? Tadi nah, sebenarnya dia pinin top tapi takut ditahan dari emos. Eh, oh. <laughs> komennya siap. Bisa di room-room Iya. Aku live-nya. Posisi book stream soalnya kan di depan udah, MDF udah punya apa? Tentunya, get hai, hai, bagus, thank you, Ricky ayo hai, siap ayo hai, ayo hai, pentagon udah had mas pen udah udah mental sudah mas pen eh hmm. ya, aku last game ya teman-teman wow kenapa ini kurang eh. satu cow kemana pen eh, udah kenapa ini? Aji, main. Emang nggak usah lah. ini guys, gua ada kerjaan ke satu. Ini guys ya? ya. Guys, guys. Galen, gitu. Capek juga. aku, habis uh, ini habis uh, konten pihak. Ya. begitu re. Iya Memper ya, hari guys. Oke, ngapain? Ya, ini kan waktu, Ya, kemarin Malam dong? Iya, eh jam, jam pagi misalnya. Terus, skrip kan Jam satu sampai jam 7. Terus jam 7 tidur, oh. baru bangun ya Berbangun pas tadi ke party nih. Buset. Ramela ngechat iya ya, nanti nanti. Maaf. Tapi nggak enak ya, kayak tidur malam sore gitu, jadi kan gitu tidur sore bangun malam. <tuh> iya ya, pusing ya aku oh, nggak ada beda ya, ya? malas-malas malas ngapa-ngapainnya itu loh padahal ya sebenarnya lebih enak kan ini bangun pagi.